Semangat, baju <laughs> fenomen. ya a huh? Udah tuju puncak terakhir ini semula api puncak. Mas indra Ini Selamat. Selamat. tem kau nafkumu ya, lego. ini yang kita